Halo Tribuners, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya, Daniel Andrianda Manik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Nah, pada program-program sebelumnya kita juga sudah pernah mengulas ya, bagaimana seseorang wanita bisa menciptakan atau menghasilkan karya tulis yang menarik. Dan kali ini ada sosok Ya, yang juga menuangkan gagasan-gagasannya, menuangkan keresahan-keresahannya, melalui tulisan dan menghasilkan satu buku yang menarik. Nah, siapa dia? Tentunya kalau eh, tribuners yang mungkin sering ngopi pagi, atau anak-anak senja yang jalan-jalan di kawasan Bandung Raya, mungkin sudah mengenal sosok ini. Dan ada satu orang rekannya. Mungkin langsung saja ke narasumber kami, halo selamat siang Siang Ya gimana Radio. Kang kabarnya? Sangat sehat Kang okay. Alhamdulillah Baik uh, Mungkin ada yang masih belum mengenal Ah, Ya Ya tentang uh, Siapa sih yang narasumber kita saat ini Yang hadir di studio Tribun Jabar Boleh Kang diperkenalkan Teman-teman mm -hmm. tribun, tribun Saya Subhanar Gana uh, Ayah dari tiga orang putri hmm? Sehari-hari saya seharian pengusaha ya. dan beberapa aktif di uh, ruang kebudayaan di ya. ruang um, uh, corporate uh, apa, responsibility CSA. dan hari ini saya diminta oleh partai nasdem untuk masuk di apa di Akal calon untuk DPR RI. DPR RI Dapil 1 Cimahi Bandung. Bandung Cimahi. Oke, okay. baik. Eh uh, akrabnya disapa Kang Gana kali ya. ya. Kang Gana. Oke. Ya, okay. yeah. selanjutnya silakan Kang. Okay. Dia perkenalkan. kasih sebelumnya uh, saya Arga eh uh, aktivitas saya seorang dosen dan uh, akademisi hmm. penulis. Alhamdulillah memang saya sejak tahun 2000 14 sudah mulai banyak menulis, baik okay. itu di media online yeah. um, Aktivitas saya mungkin kurang lebih di sana aja dong Oke, okay. ya yeah. Jadi ada politisi, ada akademisi Begitu yeah. yeah. ya Bedanya saya nggak diminta buat nyalik oh, <laughs> iya iya iya Oke, okay. <laughs> tapi bajunya udah angkat <laughs> ya? Saya juga, tapi saya Kita pasang-pasangnya ya Oke, ya <laughs> <laughs> okay. yeah. Uh, itu tadi Tribuners uh, perkenalan singkat ya dari uh, kedua narasumber yang saat ini akan kita ulas nih. Ya, yeah. Tentang buku yang saya pegang sekarang itu judulnya tentang Mencari Mahkota di Penghujung Zaman. Nah, uh, kedua pria yang hadir di di tempat ini merupakan penulis dari buku ini. Dari covernya cukup menarik. Dan dari di akhir ini sempat saya tadi coba uh, baca nih Kang uh, cukup menarik juga ada tentang bagaimana pola asuh hmm. ya apa menjadi keresahan keresahan yang ada di Indonesia saat ini Oke okay. apa sebenarnya Kang yang menjadi uh, dasar atau inspirasi untuk terlahirnya dari buku ini? Ya, ya Kang ya. Ya, ya saya dan uh, Adila saya ini hmm. yang... Ambilin harga Itu kita sering diskusi ya, Dengan teman-teman Dan pengalaman saya di Arang Kaluna hmm? 10 tahun di Jawa Barat Dan 3 tahun 3 di kota 5 tahun, kota 5 tahun di kota dan 3 tahun di kelurahan Itu Banyak ketemu orang gitu kan Teman-teman teman Di sisi nah, lain juga saya Di, sisi, di, apa, di ruang teman -teman pengusaha hmm? Saya melihat teman-teman gini Oh iya ya nyata orang-orang sukses ini uh, punya akar gitu ya uh, yang, yang dia, dia bisa jual ini, diri dia itu yaitu dengan bukan hanya semata, semata dari bisnisnya, bisnisnya tapi dari dirinya hmm. jadi, jadi yang membuat, membuat, membuat akhirnya saya ngomong gini kok ada teman-teman saya ya yang masih muda yang sudah sukses ada yang belum ya orang yang tua juga itu. gitu ini yang, yang saya diskusikan dari awal maka waktu itu kita di kantor Jawa sampai bikin uh, sekolah orang tua rumah belajar anak bintang gitu kan uh, pendidikan untuk ibu-ibu gitu ya Saya pikir ini masalahnya ternyata memang ada di attitude Oke. Gitu. Jadi para penuh, para ilmuwan ya, para ulama gitu ya Itu mengingatkan udah lama kita Jadi kalau kita bilang sukses ini memang everything itu attitude tapi ya. hari ini kok jadi, jadi geser. geser gitu ya? ya. ya yang jadi, jadi orientasi, orientasi semua itu. hampir rata-rata ya, orang itu bukan ke etitude. Tapi, Tapi begitu, begitu ada masalah yang, yang dilihat etitudenya gitu. Ya, ya, ya. Mau korupsi, mau penyimpangan seksual, seksual, mau LGBT, mau narkoba, apa, apa ya, seks bebas, segala macam. Lah itu bicaranya itu, ya, itu. tapi orientasi, orientasi utama dalam hidup bukan lihat itu, sampai bicara miskin dan kaya orang tuh gak lihat itu. Padahal kalau kita ngobrol sama orang-orang sukses sama orang, sukses, orang sama kaya dan orang-orang yang, orang yang menakdirkan dirinya masih miskin gitu, itu cuma. Tapi jarang disentuh. Itu yang itu. Nah dari situ kita pikir oh ini mahkotanya. Oh ini yang hilang. Oh ini yang orang-orang nggak -orang ngerti, belum mengerti. Oh ini yang jarang disentuh. Ini belum bicara siapa yang membuatnya, kapan prosesnya, gimana cara untuk melatihnya, berapa lama, di mana harus hadir pemerintah, di harus hadir pemuka agama, pemuka masyarakat, para teman-teman di pemudaan termasuk di Karang Taruna atau di KNPI, Gimana guru, Gimana guru untuk melakukan habit itu menjadi contoh. Kan kompleks masalahnya. Nah, hmm. itu yang membuat kita dari kelesahan 1, 2, 3. Dan melihat dari keluarga yang dekat termasuk keluarga kita masing-masing. Keluarga saya masing-masing. Oke, berarti memang attitude ini yang mesti kita mulai gaungkan lagi. Oke. Sangat penting. Sangat penting. Jadi orang, sampai kemarin guru saya sampaikan bahwa. Tidak ya, ada orang sukses yang tidak, tidak jujur. Terlepas dari dia jujurnya ke 1, 2, 3, 4, 5, tapi potensi atau ahlak jujur, ahlak jujur ini punya. dia punya. Pasti, pasti ada. Pasti, pasti ada. ada. Pasti ada di orang sukses itu. Betul. Pasti ada. Ahlak disiplin, karakter disiplin, attitude, humble. Kayak-kayak gitu itu, itu kira -kira yang menyebabkan dia. dia sukses. kayak gitulah gitu lah, iya. Oke, artinya kesuksesan di balik kesuksesan itu berarti ada pondasi uh, kejujuran ya pondasi yes. kejujuran mau itu poinnya satu atau bahkan sampai sepuluh pasti ada di balik orang sukses itu ya? ada, ada ada kejujuran di sini poin kejujuran nah ini mungkin ke Kang Arga nih ya di sini dikutip nih arsitek pendidikan dan moralitas bangsa dengan latar belakang Kang Arga sebagai uh, akademisi ya uh, Se Sebahaya apa, sedarurat apa sebenarnya kondisi dari uh, pendidikan dan moralitas di Indonesia secara, secara khususnya ya Sehingga dibutuhkan dan harus ada pendesain gitu Seperti apa kan? Oke, Jadi mungkin realitanya tadi sudah disampaikan oleh ya. Kanda ya hmm. Hmm. Kalau kita berbicara faktanya kan sebenarnya di buku ini hmm. data-datanya itu sudah disampaikan seperti apa realitasnya Nah, kita ketika melihat realitas ini, kita butuh orang yang memberi uh, solusi, mengambil peran dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, ada dua, ada tiga hal yang sebenarnya kita bahas dalam buku ini. Yang pertama itu peran orang tua, yang kedua itu peran guru, yang ketiga itu sistem pendidikan. Nah, sistem Si, uh, peran dua orang tua uh, dua orang tua ini, ini kan banyak, banyak uh, dibahas dibacarakan dan menjadi ruang aktivitasnya kandagana kan, kandang, kan? Hmm. Dan, dan saya sebagai guru saya melihat di lingkungan akademisi juga, juga. belum memerankan maksimal untuk membentuk karakter kandang. itu sendiri okay. ditambah mirisnya lagi adalah sistem pendidikan kita memang outputnya belum menciptakan generasi generasi yang bermoral bermoral Berkarakter dan punya ya. Karena pendidikan, pendidikan kita ini Masih desainnya transfer penulis Oke. Itu bisa dilihat Misalkan dari kurikulum kita kurulum. Kalau kita misalkan sekolah Dari SD sampai dapat Sarjana S3, S3 mungkin ya hmm. Itu kan muatan karakternya itu kan Sedikit Kalaupun, Kalaupun ada pendidikan Islam kita, kita cuma hanya diajarkan, diajarkan Tentang baptaharo, hmm. sholat Tapi, Tapi kalau kita, kita berbicara, berbicara tentang Intitude Moralitas itu kayaknya Jauh, jauh. <laughs> ya, Masih jauh nah moralitas ini yang sedang hilang kita pingin orang tua yang menemukan dan mengembalikan mahkota itu kepada seorang anak kepada generasi kita saat ini oke okay. dan mereka itulah yang kita sebut dengan arsitek peradaban peran-peran ini ya peran-peran ini hmm. pemerannya pemeran pemerannya. Yeah. orang tua dan guru ditambah dengan didukung oleh sistem pendidikan yang ideal oke begitu kawan seperti apa yang yeah. idealnya itu seperti apa kang nah, idealnya itu adalah di sini kan disebutkan juga nih, orang yang punya awareness terhadap lingkungannya. Hmm. Kemudian dia punya pengetahuan, dia punya karakter. Kemudian uh, dari karakter ini kan banyak juga nih turun-turunannya. Menjadi seorang muslim yang baik itu seperti apa? Nah itu yang ingin kita tuntaskan dalam pembahasan kali ini. Oke okay. Dalam buku ini itu yang ingin kita sampaikan kepada publik sebenarnya. Ya. Baik, uh, uh, Kang Gana dan Kang Arga mungkin bisa uh, saling melengkapi nantinya ya. Yeah. Eh, sangat dari dari saya SD mungkin sampai sekarang sudah eh, bekerja kerap kali orang menyalahkan guru ya sering sekali misalkan anaknya nakal nih wah kamu berarti di sekolah eh, gini atau kurang cerdas kamu berarti nggak belajar di sekolah atau eh, sering lelucon eh, mengatakan bahwa eh, lu sampai SMA tapi sampai depan gerbang doang gitu hanya sampai seperti itu. Sebenarnya idealnya eh, presentasi antara peran orang tua dan sekolah itu seperti apa sih? Presentasi idealnya gitu. Ya, ya Kang Daniel gini. Ada, ada beberapa, beberapa peran, peran orang tua. tua ya. Saya sebut saya saja khususnya, khususnya ayah lain. Ya. Yang, yang pertama peran dia memang sebagai uh, coach. coach. Pelatih. Hmm. Jadi memang Allah Tuhan kita itu melahir, ke, apa, e, melahir, apa, me, menurunkan kita di dunia ini lewat orang, orang tua kita, kita itu dengan pelatih yang terbaiknya, terbaiknya ya. dengan guru yang terbaiknya, ya. pelatihnya, itu pelatihnya itu ayah dan ibunya Jadi, jadi esensi ini yang harus dipahami oleh para keluarga. Nitipin anak, hmm, gitu, gitu ya. Itu, itu enggak. Itu, itu skenario, skenario nya udah sempurna, sempurna. itu Udah sempurna nah, Jadi kalau kalau tidak dipahami Guru terbaik itu ayah dan ibunya, dan ibunya Ya, ya gak sudah mulai distorsi sananya Pasti itu pasti, ya? Udah pasti Nah apalagi kalau orang tuanya gak ngerti Bagaimana kebutuhan anak di masa depan Ini kita punya anak menyetak jadi apa sih? Ini? Dan, Dan kalau cetak, cetak jadi apa, konten di dalamnya apa nih? Infrastruktur yang, yang harus dicetak di anaknya anak apa? Yang, yang buat orang ini aman di ya, masa depannya, di masa, depannya, masa mudanya, mudanya. Terus dia tumbuh, tumbuh gitu menjadi sosok yang, yang diharapkan. Orientasi ini yang memang kita mulai dengungkan lagi. Jadi kalau nanti anak... Kan, Bang Malik, Mas Malik udah besar terus tidak pernah aware terhadap orang tua. Orang tua tuh nangis itu. Oke. Ya. Nah, iya. Walaupun beli, kalau akan S3, akan S3 mungkin nanti jadi pejabat atau jadi, kaya, atau jadi orang kaya tapi tidak cinta ke orang tua. Apa yang di apa, apa yang diharapkan? Nah, kayak gitu kan, kan mendesain itu kan harus dimulai dari orang tua. Nah, guru yang terbaik itu ya, beliau pakai air. Nah, nah, Adapun partnernya Yang guru di sekolah. Oke, partner ya, itu Bukan partner. Bukan utama. Betul. Nah, nah, ini yang perlu kita, perlu kita pahamkan, pahamkan lagi ini. di rumah. Hmm. Apalagi, Apalagi kalau kita mendidik anak kita tanpa ada keterhadan, nah, yang jadi masalah, masalah Keteradaan itu juga, juga harus ada, ada apa ya? Ilmu, ilmu dan contoh. contohnya. Kadang-kadang kita, kita juga nggak ngerti yang mesti dikeluarkan itu apa kalau buat anak kita? Gudeg-gudeg, nanti kalau udah agak dewasa dia bohongin kita, kita. kan kita kan bilang ini siapa yang ngajarin gitu? Kan. Kata anak kita, terus nyata kan dari siapa kan. emang? Nah hal, nanti, hal begini yang nanti, nanti, nanti, apa, nanti apa ujungnya nanti ada di ruang negara. Kan. Sekarang, iya, kalau sekarang kita lihat di medsos aja, kan capek kita lihat. Apa, Apa sih yang jadi masalah, masalah dasar, dasar itu? itu? Eh itu itu, itu. semua. Oke, okay. uh, Kang, mungkin Kang Arga bisa membantu menjawab nih. Kalau kita kasih angka nih untuk peran-peranan dari uh, orang tua dan sekolah itu, apakah ini harus harus balance atau ada yang harus dominan gitu, Kang? Uh, sebenarnya ini juga, juga sudah dibahas dalam buku ini ya. ya. Dan ini sudah diteliti oleh para psikolog. Hmm. Kalau kita berbicara tentang persentasi peran, ya. itu sebenarnya keluarga itu jauh lebih besar perannya. Angkanya 60%. Ya. Ya, 60% itu dipengaruhi, pendidikannya itu di keluarga. Hmm. 20% di sekolah, 20% di lingkungan. Hmm. Ya. Kita bisa bayangkan nggak? Seorang anak ataupun... Anak-anak muda kita nih sekarang dia nih Dia kan palingnya sekolah, sekolah sampai durasinya 5 sampai 7 jam, jam. Ya. Selebihnya dia, dia berinteraksi dengan orang tuanya ya kan? Dari 24, 24 jam tadi dikurangin aja 7 jam Dia akan memotret jam. apalagi dari dia, dia lahir sampai dia, sampai dia tumbuh di umur 14 tahun, tahun ataupun balik Dia akan senantiasa melihat memotret, memotret perilaku ibunya, ayahnya, ayahnya begitu ya ayah. dari, dari mulai dia tidur sampai, tidur, sampai bangun tidur lagi Nah jadi apa yang, yang dia poter, poter itu akan menjadi, apa namanya, jadi, jadi kognitif gitu loh. Jadi, jadi pengetahuan dasar dalam dia mengambil keputusan, dia keputusan di lingkungannya dia. dia. Jadi, jadi kalau misalkan ada anak yang gagal, itu jangan disalahkan, disalahkan di sekolah. Karena di sekolah itu hanya melakukan terapis knowledge. Hmm. Kalaupun begini, di sekolah misalkan ada mata pelajaran pendidikan karakter. Kan guru cuma, kan guru cuma hanya, hanya menyampaikan. Selebihnya itu diterapkan di keluarga dan di lingkungan. Dan, Dan itu, itu yang, yang kita lihat di sistem pendidikan, pendidikan Belandia. Negara-negara maju ya? ya. Misalkan nih, di, di Belandia, Belandia itu diajarkan satu materi. Nah, materi materi itu ini itu dihubungkan ke, ke orang tua. Kenapa, Kenapa dihubungkan ke orang tua? Nanti, nanti orang tua akan memastikan akan apakah anak ini sudah melakukan ilmu yang sudah diajarkan di rumah, di sekolah. Dan itu tidak, itu tidak dilakukan di kita. Di bangsa kita itu, bangsa kita itu tidak, tidak dilakukan. dilakukan. Oke. Ya? Jadi bayangkan 40 persen. Kalau gagal di eh, 60%, kalau gagal 60%, cuman yang disalahkan itu 20%. Itu ya. logikanya ngaco tuh? Ya. Ngaco banget. Tapi uh, realitanya seperti itu, Kang. Realitanya bangsa kita begitu. Ya. Dan 20 ini kita ini. ingin buku ini jadi solusi, jadi pemahaman bagi orang. Jadi solusi. Gitu. Ya. Oke. Okay. Uh, Kang Gana, tadi menarik nih masalah peranan-peranan orang tua nih ya. Nah, ada orang tua yang mungkin pada masa lalunya uh, tidak begitu baik. Dan dia berprinsip tidak akan membiarkan anaknya mengalami hal yang sama, tapi ada orang tua juga yang putus asa. Ya, putus asa yang ya udahlah, saya juga dulu masa kecil saya tidak bahagia dengan orang tua saya dan menerapkan itu lagi. Nah, seperti itu, apa solusinya, Kang? Bagi orang tua yang mungkin pada masa lalunya itu eh, tidak baik. Iya ya, itu itu bahayanya kalau, bahayanya kalau memang attitude memang tidak di, dicetak gitu hmm. e, apa jadi turun temurun ya kerusakannya ya, jadi struktural luar ya, biasa permanen sama. ya permanen dan, hanya, dan dan ditularkan ya. dan, dan yang, yang, yang yang mencontoh keburukan, keburukan itu kan dua ratus persen kali ya, lipat ya, daripada kebaikan, kebaikan. ini memang agak bahaya nah, nah maka itu eh, harus nah, ada solusi Praktis gitu ya, di, di ruang pemerintah, pemerintah. sekarang. Nah, kalau pemerintah sudah mulai aware terhadap dan itu, dan mulai digerakkan, melibatkan, melibatkan banyak uh, warga, masyarakat. masyarakat. Ya. Jadi, jadi ini akan perannya akan lebih mudah. Ini yang kan yang perlu menyamakan. Jadi kalau pemerintah, pemerintah tahu gitu, oke. Ini 10, 10 tahun kita udah, udah dengung revolusi mental. mental. Pertanyaannya, Pertanyaannya kan ini nyampe, nyampe nggak bawah digerakkan tidak. tidak. Saya berpikir dulu waktu COVID ini dua tiga tahun bagaimana masyarakat itu bergerak ya, ya. Nah, ini kan jadi sebetulnya kan jadi potret bagus nih buat bangsa ini. Sebetulnya masyarakat tuh mau menggerakkan diri. Nah ini kan harusnya jadi ruang besar nih di kita ini masih punya nih. Nah, inilah peran pemerintah untuk menggerakkan. Tapi dimulai dari menyamakan pemahaman bahwa yang dicetak oleh kita itu manusia itu. Manusia itu Perlu dulu orientasinya Ke etitut ya. Penting ilmu oh, Sangat Tapi kalau kita punya temen yang berilmu etitutnya buruk Enggak ada apa-apa kita, kita punya pasangan hidup ya Kayak apa juga duitnya segemana macam, jabatannya dimana-mana mana Tapi dimana etitutnya buruk Bukan tuh keluarga, keluarga. Ya. Betul, betul, betul ya? Banyak contoh kasus Sangat Nah jadi lebih mudah untuk mencetak anak, anak yang belum pintar tapi, pintar, tapi udah benar daripada membinak anak yang, yang udah well, apa, uh, udah apa pintar, pintar tapi, tapi belum benar ini yang ada di case case, case teman, teman teman ini nah ini di sini dibahas kita tulis bersama. bersama kapan fase ini mulai jadi, manusia tuh gini: para psikolog juga sudah, sudah sampaikan, para ulama juga, para ahli juga sampaikan Jadi, kita sekarang nih, yang di usia udah 52, kang dan Daniel kan? Ya, udah, 32 Semua aktivitas kita itu dominasinya Allah bawah sadar, betul gak? Kan? Betul gak? Kan? Tadi ke dari bawah ke sini yang duluan makan, kaki kaki-kaki, kan, kan, kan, ngerti kan, ngerti, kan, itu, itu semuanya itu proses, proses alam bawah sadar. Kita bawa mobil. mobil nih. Kan, kan kita, kita nggak tahu mesti kanan dulu. Kanan ah, kanan karena udah terbiasa dilatih. Akhirnya kita nyampe. Kadang-kadang pikiran kemana. Akhirnya nyampe juga ke kantor saya. Hmm. Pernah gitu kan? Pernah. Oke. Okay. Itu, itu tuh yang drive kan? alam bawah sadar. Nah begitu nah, juga, juga dengan kehidupan, juga kehidupan kita. kita. Itu segala keputusan yang kita lakukan. Itu drive-nya alam bawah sadar. Masalahnya. Memasukkan alam bawah sadar itu kapan prosesnya? apa? Outputnya orang jadi berani, jadi pendiam, jadi penakut, jadi punya empati, ada, ada yang tidak. Ya. Ada, ada yang, yang rakus, ada yang, yang enggak, ada, yang yang jujur, ada yang enggak, ada yang, yang jujur, ada yang enggak kayak gitu. -gitu. Jadi kita, jadi kita jadi di offline, offline ngobrolin. Ngomongin, ngomongin, saya termasuk orang yang hobi ya terhadap satu, satu binatang. binatang. Orangnya enggak enggak. Itu tuh enggak given. Ada proses selalu. Dan proses itu dikonfirmasi dalam bawah sadar dan terus sepertinya dilatih gitu, dibiasakan. Jadi itu hari ini besar, besar kemungkinan orang-orang yang, yang punya perilaku menyimpang, perilaku, perilaku, perilaku buruk yang, yang sekarang kita tonton hmm. besar kemungkinan kalau ke alam bawah sadarnya bicara, bicara itu. itu. Oke. Terakhir nih bukan terakhir sesuai catatan. Saya Muslim hmm. Mau Dikasi dikasih apa, apa juga, juga. Buat saya babi, babi itu haram Pak. Ini ya, buat saya Buat saya. teman-teman juga hmm. Dan saya tanya, dan tanya dengan teman-teman yang muslim ya. Pertanyaannya haram bukan babi aja Kenapa, Kenapa saya babi, babi haram Dan, dan waduh malah karena kalau saya mikir itu Jadi enak, gitu. Karena alam bawah sadar itu Terus ngomongin itu, itu. Dan, dan orang tua melatih itu, itu. Dan masyarakat itu dilatih terus Pertanyaannya zina korupsi maling duit orang ya. enggak perilaku yang lain yang buruk-buruk ngomongin, ngomongin orang jelekin orang. orang apa itu bukan perbuatan, perbuatan maksiat apa, apa itu, itu bukan perbuatan, perbuatan buruk buruk itu kan, kan kalau orangnya gak suka ngomong. gitu nah pertanyaan juga, juga kalau itu juga, itu juga dipahami, dipahami dilatih sama orang tua kita Dikonfirmasi, dikonfirmasi enggak, enggak sama pendidikan, pendidikan kita? Jadi Soalnya kalau nanti di sekolah, sekolah tuh, tuh shhh, tidak perlu lu bicara buruk ya. Nah, Gurunya juga enggak. Orang, orang tua juga enggak. Pimpinan, pimpinan kita juga ngomong gitu enggak. Di negara, di hmm, gubernur, di wali kota, di RT, di RW, di lurah. Itu, itu jadi konfirmasi itu. untuk... It itu, itu, itu, itu yang itu kita mesti latih, itu. dipahamkan, dimasukkan, tapi kita bilang, cara lebih aja untuk kami yang muslim. Gak mau pak, gak iya. mau. aja. Nah, sayangnya mayoritasnya Paya, baru sampai, sampai situ. Hmm, ya, ya. Belum yang, yang lain. Soal perilaku-perilaku yang lain-lain. Perilaku, perilaku perilaku yang guru-guru lain -lain. guru, Dan yang yang mungkin yang berpotensi lebih bahaya ya. Sangat pak. termasuk tadi. Tindakan yang, yang kita bilang kurus sih. Anak, bisa gak? gak? Wah biasa nah kalau itu, itu menjadi, menjadi grand design, design pemerintah lewat dunia pendidikan yang dihubungkan, diketerhubungkan dengan, dengan e, apa masyarakat dan keluarga, dan keluarga maka masyarakat, masyarakat para itu ayah tuh tahu maunya pemerintah, pemerintah tuh begini loh kalau kita punya anak dan kita, kita tuh tahu sebagai anak. ayah negara, negara, negara butuh ini negara butuh sosok, sosok dulu etitut dulu Nanti dia, dia masuk, masuk ilmunya, skill -nya. Oke. Teman-teman yang masih nganggur, nganggur, analisanya kan mudah. Mudah. mudah. Kalau, kalau, kalau dia, dia masih nganggur 4 tahun, mudah, mudah analisanya, buat saya. Memang kamu siapa apa? aja sih? Hmm. Ya enggak? Itu, itu, itu indikasi sebenarnya sedikit, sedikit, Pak, dibandingkan dibanding orang yang, yang, yang udah kerja. Ya. Lebih, Lebih dikit, dikit. Nah, kalau, nah, kalau temannya banyak dan temannya banyak, banyak manfaatnya, manfaatnya apa? Dia punya manfaat buat teman yang berdaya, banyak, kira-kira gak? Gura-gura kira-kira tidak, kira-kira tidak, kira, kira tidak, kira, -kira tidak. Tidak. Tidak. Besar kemungkinan tidak. tidak, Apalagi dia, dia hidupnya hidupnya tidak, kira-kira tidak, kira-kira tidak, lagi, disiplin nah, lagi. Nah, laki -laki. kira tidak, kira-kira kira-kira tidak, kira-kira tidak, kira-kira tidak, kira-kira tidak, kira saja, Saja urusan Ruang-ruang Apa apa, ke, uh, apa namanya Soal tenaga kerja, kerja Atau peluang dia untuk kerja, kerja. Tapi lebih kepada Etitude Jadi, Jadi kalau kita, kita ngomong, ngomong pengangguran, kemiskinan Di balik itu ada etitude Yang, yang harus kita, kita selidiki dulu, dulu. Oke, Kang Ini menarik ya Masalah etitude ya uh, Kenapa Etitude ini atau isu tentang etitude ini Sepertinya kurang, gaungnya kurang. Apa sih sebenarnya uh, dari analisis Kang Gana mungkin, uh, Kang Arga juga. Sebenarnya apa yang membuat attitude ini tidak terlihat seksi gitu? Hmm. So, dulu. Begini ya, karena orang nggak memahami itu apa itu attitude, nggak memahami apa itu karakter. Hmm kadang-kadang orang tidak terlalu menarik, menarik dengan isu intitusi ini karakter, karakter, ini, karakter, karakter ini, ini karena tidak bisa dihasilkan tidak, tidak menghasilkan uang. Oke. Okay. Orientasi Or, orang pada umumnya material. Orang itu materi, ya? bergeser seperti uh. itu. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, hmm. orang itu dianggap dia keren. Kalau dia punya intitusi dan karakter. Contohnya, ya. Nabi Yusuf, setampan apapun ya. dia. Hmm. Dia kalau, kalau tidak dikenal karakternya, ketika dia menolak diajak dia berjidah dengan Ju, Yulaiha, ada seorang wanita yang cantik dari keluarga bangsawan, dia mungkin enggak, pun enggak, enggak pun akan, akan dikenal sampai sekarang. sekarang. Cuma, Cuma apa yang, yang dia kenal tampan? Dia punya, dia punya karakter. Misalkan, orang kaya, kalaupun dia punya, kayaan, kalaupun dia punya kekayaan, kalau enggak punya intuitur, dia pasti akan, dia akan dihujat. Sama, sama seperti hal-hal yang berita yang hari ini kita lihat lihatkan. Ada orang kaya, melakukan tidak, tidak kenal dihujat seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau, kalau ada mahkota, kota, kalau dalam, dalam Islam, Islam itu kan karakter itu identitas kita. kita. Jadi kalau, kalau orang, itu orang itu udah nggak punya, punya identitas, identitas ya dia udah nggak dipandang, nggak dihormati itu. sama orang. Sebegitu, Sebegitu penting. pentingnya. Saya contohkan misalkan raja. Raja, ya. raja, raja itu, kenapa dia dihormati? Karena dia punya kekuasaan. Dan kekuasaannya, dan kekuasaannya itu dimaknai, ditempelkan, ditempelkan dalam sebuah mahkota. Coba kalau misalkan mahkota kekuasaannya itu diambil, kira-kira bakal diikuti, diikuti nggak? Didengar nggak perkataannya? Filosofi mahkota dan karakter identif, identif itu kurang lebih seperti itu. Seperti itu kan? kalau, kalau orang menganggap itu penting, pasti dia akan mencarinya. Misalkan begini, di kelompok, di kelompok mafia aja ya. ya dia, dia pasti mengajak orang-orang yang bekerja sama, berkomplot dengan dia, Orang-orang punya kejur, kejujuran dan, dan punya komitmen untuk, untuk bekerja sama dengan dia Itu di kalangan penjahat, penjahat aja berpikirnya penjahat begitu, begitu. Hmm. Gak mau dibohongin gitu ya Gak mau dibohongin <laughs> Butuh kejujuran <laughs> juga ya <laughs> Kelas penjahat <laughs> tuh. <penjahat, laughs> ya. <laughs> itu kan logika sederhananya <laughs> begitu ya yeah. nah, Karena orang, orang gak memaknai apa itu mahkota Gak memaknai itu apa karakter dan moral Dan kita ingin mendefinisikan ulang persepsi ini kepada masyarakat bahwa okay. kalau kita miskin materi kata buaya hamka ya hmm. jangan, jangan sampai kita miskin hati karena kebahagiaan kita itu hati. ada di hati jangan, jangan sampai kita, kita miskin hati miskin hati itu artinya itu kita udah kehilangan moral kita, kita udah kehilangan karakter kita kita udah kehilangan, kehilangan orientasi kita. kita gitu kan Oke, Kang Gana saya tambahin ya. jadi itu, itu, itu betul jadi mungkin yang pemahaman kepada benefit yang, yang memang harus kita tambahkan, tambahkan itu ya. masyarakat. Tapi yang, yang kedua, mem e, memang susah untuk, untuk meneladakannya. Jadi nggak sedikit, sedikit juga, juga e, para, para orang tua, para pejabat, para pejabat semua pihak, pihak gitu ya. Iya, e, saya, saya, saya mesti jujur, jujur ya. Bisa nggak saya, ya, saya jujur ya? Iya iya. Itu mesti Kadang-kadang orang nggak mau effort itu. Oke, saya mesti disiplin ya terus bangun jam setengah lima setiap hari jam atau jam empat supaya saya jadi anak-anak kita ya nah, nah itu, itu yang memang yang butuh butuh keberanian kita, itu kita untuk itu begitu, gitu maksudnya nah kalau itu keteladan yang, yang gak ada ya gugur semua. semua para guru juga ya, gitu ya enggak? Kan? Kan, kan jadi ya apalagi di medsos kan? sekarang ini biasanya berkonsekuensi berat sekarang Mengeluarkan sangat, sangat terhadap minimal terhadap keluarga saya. Ini tonton ya. Kalau dulu kita obat-obatan masih banyak. Hari ini mana bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah ini yang memang memulai keberanian bangsa ini. Dimulai dari para pimpinan kita. Baik paling atas sampai pimpinan di keluarga yang paling berada. Mau ngambil posisi berani. Karena kita perlu orang-orang, anak-anak -orang, terbaik kita hadir. Kalau oh, ditanya masyarakat, kadang-kadang semua bilang capek. Itu, buat itu saya dalam apa? lagi, Capek itu ngomongnya gitu, Capek itu ngomongnya ini, ini, katanya kayak itu, gitu. Capek itu ngomongnya kayak itu, gitu. Capek itu ngomongnya kayak itu, gitu. Capek itu ngomongnya kayak itu, gitu. Capek itu ngomongnya kayak itu, gitu. Capek itu ngomongnya kayak itu, itu Walaupun Walau secara agama bilang, bilang nah, ujungnya ya, bukan sekedar sholat, tapi sholat, kalau sholat teman-teman jadi nggak jujur, ah itu warning tuh Jadi ada toolsnya memang ibadah, tapi ada goalsnya, tadi ah, ah, itu. Kedua, soal keberanian kita mengambil posisi itu. Jadi kalau seorang pimpinan dimanapun kita bicara, kita harus jujur, kita harus jujur. Nanti anak buahnya, iya. <tuh> Wah, anak, anak kita, kita juga mengembang. bilang, wah, aja <tuh> ngomong gitu. Iya, iya, uh, tuh ini yang menurut saya jadi pangkal bahwa itu tidak jadi, jadi, jadi seksi. Oke, hanya tertulis tanpa uh, menekankan apa yang menjadi konsekuensi ketidakjujuran. Ya? Iya. Itu, itu satu. Yang, yang kedua keberanian kita, kita. Hmm. Untuk, untuk melakukan apa yang kita, yang kita ngomongin, kita itu yang kita, kita lakukan. Oke, okay. ya, Kang Gana, uh, ini artinya menjadi suatu PR yang besar, tugas yang besar. Kanggana juga tadi sudah menyampaikan bahwa ini harus uh, peranan dari negara juga harus, sudah harus uh, fokus pada kasus atau pada isu etitude ini. Nah, PR ini yang paling utama itu harus dikerjakan oleh siapa sih, Kang? Kalau ini harapnya udah sampai tingkat negara. Apalagi kita tahu bahwa ada prinsip-prinsip dengan revolusi mental dan sebagainya. Ya. Seperti apa penerapan dari kalimat revolusi mental itu dengan kondisi attitude dari masyarakat Betul. Itu sendiri sekarang. Dari orang-orang yang sekarang megang kekuasaan, ya. dari orang-orang yang punya power. Termasuk kita punya power di keluarga. Ya. Jadi gue usah dulu di atas, ya. kita aja dulu. Kita Bintang, mulai ya. itu. Ada peran-peran juga, Ada peran -peran juga yang mungkin yang kita harus Sampaikan ini ke teman-teman Di eksekutif, di legislatif ya, Walaupun di yudikatif, ditonton dan, dan peran media Peran peran, peran juga teman-teman Di korporat kita, kita bilang di CS, CSR, CSR ya. Semua punya peran itu Dan itu bisa bisa dilakukan di gerakan proses ya Termasuk yang, yang paling yang Paling bisa dilakukan Seketika di peran di pendidikan di ruang peruang pendidikan. Peruang pendidikan sangat. Hmm. Ayo mulai sampaikan itu. Misalnya bulan ini bulan kita mandiri, mandiri gitu, iya. ya, semuanya, semuanya kita mandiri. Diolah gitu. oh, semua oleh dunia pendidikan. pendidikan. Termasuk Masuk juga dikasih tahu lewat surat sulat, mungkin lewat email atau apa ke orang tua. Dan, ke dan, disampaikan. dan disampaikan. Enak lo, lo punya anak mandiri itu penting lo, lo punya anak mandiri itu, Jangan sampai nanti anak kita menikah Ntar gini, Pak, ada ya beras. Wah, itu kegagalan itu dalam urusan keluarga. Itu gagal. Ayah tuh nah, nangis. Kalau oh, anak sapi gitu. Oh, harusnya kita nih, mau apa, apa, cek apa cek ini kisah mandiri? Ya. Ya, Nguci kayak mobil tetangga. Ya. Betul ya. Hanya, Hanya untuk 1-2 liter, liter. Nah, nah ini kita yang kita mesti lakukan. Kita, lakukan di, di keluarga yang paling penting. Di apa masyarakat, apa di pendidikan. Tapi, Tapi itu kan drive tetap dari pemerintah. pemerintah. Ayo, ke depan Indonesia kita mulai dari Kota Bandung ya. Kita juga hadirkan anak-anak muda nih. Minimal saya, saya, saya teman -teman teman -teman kaya, kaya, nih, saya sibuk ke teman-teman yang udah generasi saya nih. Kalau memang gak, gak bisa, bisa, belum bisa merubah total, tota, jangan, jangan racunin teman-teman gitu. Jangan bikin perbuatan yang orang ikutin, perbuatan yang ikutin buruk. gitu, yang buruk-buruk. Sudah, diam aja lah dulu. Ayo mulai dari keluarga teman-teman. Ini umuran nah, saya nih, 50 tahun yang sekarang pegang bisnis, pegang kekuasaan. Ya. Ayo mulai, ayo mulai. Jangan saya jalan, paham pasti bom ya. lah bangsa, bangsa ini sedang-sedang baik-baik sedang aja perilaku. perilakunya. Oke. Okay. Betul <laughs> kan? Iya. Tidak perlu contoh, contoh kita kan? Banyak contohnya terlalu ayo. banyak. Ayo mulai. Banyak. Mungkin <laughs> itu kontributor <laughs> kita. Iya. Yeah. Ayo, ayo mulai. Stop. Hmm. Dan, dan tidak memperburuk keadaan. Dan jangan lakukan contoh yang bisa diduplikasi oleh teman-teman kita di bawah generasi kita. Sudah. sudah, sudah, sudah itu buat importan. ayo orientasi hidup nggak lama ini. Mulailah sampaikan, sampaikan ke anak kita. Ya ini ayah ingin berbuat baik sekarang. Bantu, Bantu ya. ayah. Ya. ya. ya. Nah, nah nanti kita juga hidup gitu hidup ke teman-teman yang teman-teman yang, ya. yang, yang sudah di legislatif, di -legislatif teman di eksekutif sama sampaikan. Ayo mulai perlu perlu ada jilid, jilid dua, Bandung lagi lagi kan kita kita sudah, Iya, itu semua juga. Ya. Gak Gak usah nyalain, juga sudah, usah sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, semuanya, jadi sudah, sudah, sudah, benahin, sudah. stop Apa, benahin, apa namanya? sudah, eh, sudah, Sebelum Allah membuka aib-aib kita sudah, sudah, sudah, benahin tangan kita masih punya sudah, masih punya salurkan ada uang salurkan untuk kebaikan ya Stop! Sudahi generasi ini Sampai, Sampai sekarang, saya penting sampaikan karena sekarang ini masih didominasi, masih didominasi oleh generasi, generasi saya, generasi X ya, ya. umur umur 45 puluh lima kan? kan, ini, ini belum semua kekuasaan, do, bisnis. Ya. Ya. Mas Madi kan tidak, tidak, tidak lebih banyak, banyak uang daripada dari saya, saya kan? Ya. Akhirnya ini kira-kira, memang gitu kira -kira. kira -kira. memang. Tapi juga umur saya juga pasti lebih banyak. Sedikitlah anak muda yang masih uang lembarat, tetap tiada tiada. Pengusaha juga sama, di media juga sama. Okay. saya pikir gitu oke okay. ya uh, menarik di buku ini ya saya di bab 2 tentang arsitek uh, membangun bangsa ini ya ini porsi sosok ayah ini cukup tinggi dibandingkan peran-peran uh, ayah itu ada enam ibu itu hanya empat ya sementara guru juga hanya empat Nah apa nih mungkin Kang Harga bisa membantu menjawab apa yang menjadi keresahan saya mungkin tribuners yang menyaksikan kenapa sih peranan ayah ini menjadi lebih dominan. dominan sementara di beberapa daerah termasuk saya dari Sumatera peranan ayah ini hanya sebagai seorang komandan yang jarang sekali memberikan sentuhan ya, mungkin seperti itu ya apa sebenarnya yang menjadikan peran ayah ini menjadi dominan Kang Kenapa peran ayah ini menjadi sangat dominan? Ini sebenarnya inspirasi dari Al-Quran ya. Yeah. Hmm. Uh, ketika kita membaca Al-Quran, kita kan banyak menemukan inspirasi-inspirasi antara dialog seorang ayah dengan anaknya. Misalkan Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Lukman dengan anaknya seperti itu, dan seterusnya. Artinya, porsi dialog pendidikan, pendidikan di dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran dibandingkan seorang ibu. Ya. Mungkin, mungkin seorang ibu koreksi, kalau saya kalau koreksi, nggak salah saya mungkin minta tolong dikoreksi. Itu kan dialog itu antara Maryam dengan anaknya, anaknya begitu ya, dengan Nabi Isa. Hmm. Nah. Dan dalam pendidikan, dalam dialog-dialog itu Luqman Hakim hmm. itu menyampaikan pesan kepada anaknya tentang, tentang karakter, tentang tauhid begitu juga Nabi, Nabi Nabi Yusuf, Nabi, Yusuf dengan bapaknya Nabi uh, Ayub atau Yakub sih dari sini kita menemukan satu filosofi bahwa orang tua seorang Nabi, ayah itu ya apalagi Nabi, dia akan disebutkan sebagai uh, Rizal ya. karena hmm. ya di dalam Al Quran itu bagi uh, apa namanya bagi kaum Nisa. Artinya Nabi, dia punya porsi dengan kekuatannya. Dengan kekuatannya. Kenapa, Kenapa dia dia, dia menjadi seorang raja itu kan filosofi seorang laki-laki itu kan digagah perkasa seorang raja karena dia punya makna-makna kekuasaan yang bisa diturunkan diinterpretasikan ke dalam bentuk realisasinya misalkan dia bisa menyuruh istrinya bisa menyuruh anak dan seterusnya anak itu kan kalau misalkan dengar perintah ayah itu kan secara psikologisnya kalau nggak didengar dia takut kan karena ayahnya marah gagah begitu ya bicaranya dan seterusnya begitu kekuasaan power, power inilah yang menuntut anak juga mengikuti apa yang dikatakan yang ayahnya. Itu yang mengatakan, mengatakan apa, bahwa porsi apa, ayah itu layak untuk apa namanya? diberi porsi apa, oleh Allah Subhanahu taala untuk di dalam, dalam ruang pendidikan, pendidikan, pendidikan oke. begitu. Oke. Nah, karena, karena dalam realitasnya dalam kenapa Ibu sering sekali bersentuhan, bersentuhan dengan, dengan anak? anak? Karena itu orang itu, seorang ayah itu di dalam Al-Qur'an Al itu, di, itu disuruh oleh Allah untuk mencari nafkah karena memang porsi waktunya yang tidak, tidak apa namanya tidak, tidak terbagi dengan baik, baik uh, idea, tidak ideal tidak ya. ya, sehingga orang tua ini seorang ayah ini kehilangan peran dalam keluarga. Sebenarnya ini bisa ditata kembali sebenarnya dalam melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah begitu kurang lebih. Oke okay, Kang sebelum sebelum tambah ini menarik tadi sebelum menambahi dengan eh, Kang Arga tadi di awal Kang Gana sudah menceritakan bahwa Kang Gana itu merupakan ayah dari tiga orang putri ya. ya? Uh, di kalangan-kalangan saat ini punya anak perempuan itu pasti berpikir aduh ini gimana setelah aja dan dewasa itu gimana dibandingkan punya anak laki-laki nah seperti itu nah untuk menyambungkan antara peran ayah itu kang seperti apa pengalaman dari kang gana sendiri ya uh, saya juga baru bertobat menjadi ayah yang benar, benar. belajar menjadi ayah benar lama kan ya sekitar tujuh ya, delapan tahun aja dan ini juga sedang dilatih terus, terus kan nah, ini nah, mungkin nah, anak itu. saya nonton jadi eh, ya memang ada ada pendekatan, pendekatan yang berbeda, yang berbeda. Hmm. dan, dan hasilnya, hasilnya pun berbeda, berbeda. Ya. Anak, anak saya, saya yang di usia sekarang udah nikah 25 puluh lima tahun, tahun. Hmm. saya anak harus mungkin, mungkin hmm. saya harus banyak, banyak bayar hutang, hutang pengasuhan. pengasuhan oke jadi saya, Jadi saya mungkin, mungkin salah satu ayah, ayah yang ambil peran di khutbah nikah. Hmm. Di khutbah nikah itu saya sampaikan ke, ke, ke suaminya. Ke suaminya ya. nih. Saya Jadi, bilang gini, kalau istrimu, hmm. anak hmm. ayah nih, hmm. ada perilaku yang kamu, yang kamu tidak sesuai, dan kamu sudah sampaikan dan belum berubah, berubah, maka orang pertama yang disalahkan, yang disalahkan itu ayah. Okay. Maka, maka kamu, kamu harus ngomong ayah. Karena, Karena itu, itu pasti ya, hasilnya ya. Oke. Gitu. Itu saya, saya sampaikan itu. Nah, nah diskusi di ini ada. ada di metro saya juga saya upload. Saya Sampai sampaikan di, di ruang. Dan apa di ruang uh, khotbah nikah. Itu, itu juga, juga saya lakukan, lakukan sebelum berdua nikah. Hmm. Mereka berdua nikah. Bahwa, Bahwa selalu ada. akan ada namanya hutang pengasuhan saya. saya. Oh, misalnya. Kalau, kalau lihat istrinya. benar, Misal, gitu ya, ada simpenan lo, habis mandi di tempat di kasur, gitu-gitu ya. Itu, itu kan kayak gitu. Ya. harusnya harus kan peran, peran ayah juga hadir iya. di awal. tapi kalau jadi kebiasaan, kebiasaan. Nah, gitu. Nah, kalau, kalau suami itu belum bisa untuk berubah, berubah, maka yang curhatin itu ayahnya. nah ini yang, yang, yang, yang jadi utama soal saya. oke kayak gitu lah ya. itu yang pertama. yang kedua ketiga mungkin sudah relatif. karena kita mulai hafal. oh iya ada ada ilmu dari teman-teman guru saya, saya ya, nih ada Mas Irwan. kenal dia ada Ustadz Henry mungkin juga dengar mereka sampai sampaikan ada, ada, golden ada Golden Mom Golden Age seribu hari apa, apa yang, yang mesti diinjek mereka. mereka ada sampai umur tujuh tahun yang ibunya, ibunya di depan dalam pengasuhan ayah di belakang karena apa? karena memang usia, usia ibu. ibu itu. Nah, nah nanti, nanti dia tujuh belas sampai tiga tujuh sampai empat belas lima belas ada usia ayah. Mungkin ayahnya enggak tiap detik hadir, ya. kan, kan Malaysia Malaysia juga anak ada ayah yang terus dipantau, ya. tapi, tapi perlu hadir. Ada tiga, tiga momen yang ayah perlu hadir, hadir katanya, kata, kata beliau di saya. Waktu dia sakit, dia, dia sedih, sedih, dia prestasi. Ya. Nah, selebihnya nah, cukup, nah, cukup aja apresiasi, apresiasi dipeluk, ya, ditanya. Ya, Bahkan kadang-kadang ya. kan kita semua punya grup, grup keluarga mungkin ya, di-upload, di-trigger. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena buat saya hal terpenting dalam urusan urusan di dunia, urusan dunia ini prioritasnya keluarga. Nah akhirnya nah, kita mau trigger, trigger kan, kan? mau say hello. mau ngomongin curhat. Kadang-kadang nah, perlu terus dicurhatin anak. anak. Eh, urusan ayah lebih ngomong sama Daniel di tribun. Kita cerita. cerita. Saya paham dia tidak terlalu aware. Tapi yang, yang penting dia paham bahwa orang apa anak saya itu orang yang paling penting buat ayah. Ini tidak keren Anak-anak ah, sudah, sudah begitu, begitu kan keren. Nah itulah, itulah perlunya, perlunya ayah hadir. Kan Karena negara ini juga belum mengganti posisi kepala keluarga ibu, kepala keluarga ibu ya? ya belum ya. Belum, belum ya? ya? Di kakak kan kepala, kepala keluarga siapa? Ayah. Nah, Ido gitu. pemikir ya. Nah, ya? Yeah. Karena Kenapa ayah harus jadi polisi, polisi, polisi penting. Kalau, kalau saya bilang terlalu banyak ngangkat di Al-Quran ada yang belum yakin gitu. Ya udah pakai itu aja kakak. Kepala keluarga siapa? Ayah. Tapi kang gak banyak loh. Langka artinya seorang ayah itu mau mengakui kesalahan dan membayar utang pengasuhan itu. Ya. Nah, nah kalau, kalau langka, langka berarti tugas teman-teman. Iya. Karena anak -anak saya sudah tahu ilmunya punya, nih minimal sudah disaring saya teman-teman ke depan dengan dengan ya. anak-anaknya. Enggak, enggak ada yang lebay gitu, itu, enggak enggak juga. juga. Kalau itu, itu ada di, di orang tua maafkan. kita maafkan. Hmm. Maafkan saja, sudah. Kalau tidak dimaafkan, maka alam bawah sadar kita nih, Kang Malik, enggak akan berubah. Nah, nah, alam bahasa sadar itu pengaruh terhadap perilaku, terhadap perilaku kita. kita. Hmm. Sudah, maafkan saja. Mungkin, mungkin dicari momennya, ingat ingat momennya. Kadang-kadang momen di kemarin Ayah itu, itu ingat, nggak lupa-lupa. Padahal pernah, pernah di kemarin ya? Ayah? Di mana? Pernah, pernah di kemarin Ayah? Pernah. Oh, pasti. Oh, itu sering kalau udah mau pernah. <laughs> ada, ada temen gini, nggak pernah, pernah oh, iya. Terus, Terus temennya dia, dia bilang, bilang, eh, mana dia mau eh, Terus dia tahu detail, Pak. Detail kapan, kontennya, ada siapa jam berapa? berapa? Nggak, ikat, ya? Mulai inget kan? mulai inget kan? Mulai kan? Mulai kan? Mulai kan? Cuma, kapan mulai, mulai kata? Kan? Nah. Membekas ya. Sangat kan? Eh, sangat pasti. Eh ja siang, siang pas malam, malam, malam. waktu itu di Cenderung siang ya. <laughs> <Luang> sekolah misalnya. Gitu. <laughs> Bukan cenderung, pasti siang. Ya. <laughs> ada siapa, <laughs> siapa di situ? Ada siapa? Hmm, di situ ada, ada siapa? 5000. Ibu Iya. Gitu. Betul, betul. Nah, maka, maka peran, peran ayah jadi penting, penting. Hmm. Jangankan, jangankan memarahi, apa, jangankan nasihat, sorry, jangankan, jangankan nasihat, memarahi bekas. bekas. Ah, aku ingin ya, kalau ayahnya begini, ini, hmm. ini, hmm. pegang. ini hmm. umur 6 tahun, atau 7 tahun, di, di depan pabrik, kayak hmm. pegang, ayah pegang ini. Nah, ini pabrik, hmm. dulu ini dulu punya keluarga, keluarga, keluarga ayah, punya keluarga itu. sekarang mereka beli. Hmm. Iya, orang yang pertama yakin kamu bisa bikin pabrik kayak gini. Gitu. Oh, diinget, diinget. Ayah, ayah tuh ngomong begitu gitu. Maksud saya, ke anak-anaknya. Anak Jadi, Jadi kita, kita ini negara ini gak punya, punya orang miskin orang banyak gitu. gitu. Hmm. Mungkin, mungkin punya orang miskin banyak, banyak, banyak karena ayahnya ngomongnya gitu. gitu. Hmm. Kayak Kaya di kita, kita kan banyak hantu yang miskin-miskin kan. Kan saya kan juga, juga cenderung curiga kan. ini. Kok oh, hantu kita mikir keren gitu. Yang, yang kaya, kaya tuh susah loh cari kaya, kita. kaya di kita. <laughs> Oh, berarti budaya kita, kita ini memang budaya miskin. miskin. Pantas ada banyak yang miskin. Ayo mulai berubah, ayo sekarang bangsa kita. Bangsa kita. Mulai itu, itu bawa bangsa. anaknya, ya, berdua dengan ayah. Dua kali aja di sehidup. Orang dimarin lagi inget itu. itu. Iya. Dua kali seumur. So, ayah, ayah saya, saya bilang, aku, aku orang yang pertama yakinkan ayah jadi orang kaya. Jadi orang sukses. Jadi orang baik. Jadi orang yang cerah jadi orang yang, jadi orang yang, yang jujur. Oh hilang. Tiap ketemu tuh ngomongin itu. Ayah bangga dengan kejujuran Ayah. kamu. Banyak juga, Banyak juga nih, atau saya juga. Saya, saya lah ngomong. Emang anak saya. posisinya agak ya, siang. Sudah sholat belum, nak? Belum, belum, ya. Ini belum sholat. Wah, dia takut. takut. Besok saya tanya sholat, ya, dia belum sholat. Kira-kira juga bijud, juga benar. Bohong. Bohong. Jadi, jadi bohong ya. siapa? Ayah. Oke, okay. Ridong. Jadi, jadi kalau dia jadi dia di di pejabat nanti bohong. Yang ya, ya, salah ya. siapa? Ayah. Nah, Oke, okay. kita, kita rubah ya Bang ya. ini ya. ya, ya. Lewat peran kita ya. Ayah, ayah di mana saja? Baik ayah kita wali kota, ayah kita camat, ayah kita rw, ayah kita ketua dkm, ayah kita presiden, ayah kita gubernur, bang Emil. Kan. Itu juga pesan. Ya, oke, okay. nggak uh, terasa nih, hampir satu jam ya gitu, berbincang-bincang ya tentang uh, mengulas apa hal-hal menarik yang ada dalam buku mencari mahkota di penghujung zaman ini. Apa yang menjadi pesan-pesan dari Kang Arga hmm. dan Kang Gana kepada uh, tribuners yang menyaksikan tayangan ini untuk mengakhiri dari uh, review kita terhadap buku hmm. ini. Silakan Kang Arga dulu. Oke. Okay. Uh... Saya ingin menyampaikan dengan bukan bahasa optimis, yeah. bahasanya pesimis. Oke, okay. <laughs> ya begini. Ada 4,8 juta hmm. yang lahir setiap tahunnya di, di bumi Indonesia ini. Yeah. Bahasa pesimisnya apa? Kalau nggak semuanya bisa kita selamatkan, selamatkanlah yang masih bisa diselamatkan dari generasi ini, ya. Karena memang ini adalah pokok, pekerjaan butuh yang apa membutuhkan perangkat yang besar energi yang besar. Karena filosofinya satu aja. Mulai dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri, kalau dia ingin membentuk keluarga, dia sudah menyelamatkan dua orang. Ya. Kalau dia sudah bisa menyelamatkan dua orang berarti dia sudah menyelamatkan keluarga. Kalau dia sudah bisa menyelamatkan keluarga, dia sudah menyelamatkan satu lingkungan masyarakatnya. Dari masyarakat inilah kita baru bisa merubah yang namanya bangsa dan negara. Makanya kata kuncinya, mulai dari diri sendiri, kalaupun nggak bisa kita selamatkan semua, selamatkan yang masih, yang masih bisa diselamatkan. Itu aja pesannya. Oke, luar biasa. Kang Gana. Ya, eh, di era yang eh, sedang tidak, tidak baik akhlaknya, justru kita, kita harus bersyukur bahwa kita yang banyak, banyak salah, banyak dosa, sudah saatnya kita lakukan, apa namanya, kepahlawanan kita ini dengan bertaubat dan mulai menata negara lewat bagaimana kita mencetak etik. Jadi, pesan saya, semua orang harus mulai paham bahwa yang terpenting dalam hidup itu etik. Itu Allah, everything buat etik. Maka, orientasikan semua kehidupan kita pakai itu. Dan ini pesan untuk teman-teman yang sedang manggung, yang sedang punya rezeki, yang sedang punya jabatan, yang punya, jabatan, yang yang punya pengaruh, yang, yang temannya banyak. banyak. Di media, ayo mulai. Gaungkan itu, itu. Sudah, Sudah yang kemarin, kemarin mulai. Tata ke depan, bangsa, bangsa ini butuh teman-teman hadir di ruang-ruang ruang itu, supaya apa? Kesemerautan kita di lalu, -lalu lintas, di, di jalan raya, di, di pasar teman-teman anak-anak muda yang enggak enggan ya diam, diam di rumah yang, yang nantinya jadi teman-teman di jalan segala, jalan segala macam dan, dan perilaku, perilaku perilaku buruk kita, kita akhiri dimulai dari kita dengan cara memahamkan, memahamkan bahwa etik itu, itu penting dan butuh keberanian dari kita untuk memberhentikan perilaku buruk dan menyampaikan kebaikan, dan kebaikan untuk generasi ke depan. Oke terima kasih Kang Kana dan Kang Arga yang sudah uh, banyak membagikan ya. Bagaimana kita cara mencari mahkota di pengunjung zaman ini? Uh, ada yang terlewat ternyata. Oh. Bagaimana nih tribuners yang ingin punya waktu nah, ini? Nah, Ya, gimana? Apakah uh, online atau ke toko buku atau seperti apa? Untuk sementara waktu ini, hmm. silahkan nanti kalau ingin pesan hubungi uh, media sosialnya Kanggana dan ataupun okay. saya. Okay. Uh, kalau media, bagusnya di media sosial Instagram karena kita cukup aktif cukup ya nanti silahkan di dulu hmm. uh, aku ig-nya kang gana subah darah gana hmm. kemudian ig saya argayu oke okay. saya mau kasih gratis, gratis buat teman-teman okay. syarat dengan syarat teman-teman mau terlibat dalam ruang bagaimana kita, kita merubah bangsa selamat. lewat akhlak yuk dm saya di kang arga saya kasih gratis teman-teman syaratnya ayo bareng-bareng kang -bareng, gana bareng-bareng arga bareng, bareng, bareng, bareng, dan teman-teman yang lain untuk kita bersama-sama bersama apa, pengaruhi masyarakat, kita berubah bangsa menjadi bagian dari rantai besar kita. Oke, ya. ya, baik. Terima kasih. Nah, itu tadi Tribuners untuk bincang-bincang uh, kita pada program inspirasi uh, Kang Gana akan memberikan buku ini gratis. Silahkan langsung ke uh, media sosial Kang Gana, dan mungkin akan selain dapat gratis, dapat tanda tangan juga, oh, Dari penulis ya, yee. dan pesan-pesan dari penulis. Masa, ya. Oke, uh, itu tadi Tribuners. Uh, tetap saksikan program-program Tribun Jabar. Ada program Inspirasi, Tribun Health, Government Talk, dan berbagai program lainnya. Saya, Daniel Andrianda Manik, sampai jumpa pada program berikutnya.